Salam dari Sukamansi, ini mancing wader lagi tetap teman biasa pakai roti klik. Bismillah tuh, hai, hai, hai, ada ikannya mas bro. hai, uh, hai, nyantol. hai, gimana mas bro, aduh lari-lari terus mas bro aduh oh, Alhamdulillah nah, akhirnya naik mas bro telfon mas bro ayo kita coba lagi mas bro bisa langsung itu mas bro bismillah tempat-tempat tempat lagi mas bro mantep ini ikannya pada ngumpul di bawah ini mas bro Mas sayang kalau dipanding agak susah harus ekstra sabar Oke, sekian dulu dari channel Suka Mancing. Karena ini sudah sore, saya percaya untuk pulang. Karena takutnya kalau tiba-tiba hujan, mas bro. Soalnya ini lagi musim hujan, nggak bisa diprediksi. Soalnya, soalnya ini hujannya itu, aduh. Kadang dari jam 12, kadang sampai malam, mas bro. Oke, tetap hati-hati untuk para pemancing. Tetap lihat kondisi banjir datang dengan tiba-tiba. Ya, sekian dulu dari channel Suka Mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.